Bom dia Sampai berikutnya, Ayo woohoo, woohoo. woohoo. Yeah. a anak kamu woy? Bos Gak dapat kok Sengah Hahaha Nanti aku <tuk> juga Nanti aku